Menemani santai siang kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru Ke kabar pertama kita lihat aja prasahabat Yang ada sebuah info untuk warga Konoha Karena vitamin A akan segera diapni di channel youtube Leslar Entertainment Jam 2 siang ini prasahabat ya jangan sampai lupa Untuk menyaksikan Leslar Entertainment Karena ini vlog terbaru ya Dapur Bunda Lesti nih Seblak cinta untuk Papa Bilal Wah judulnya aja sudah membuat kita penasaran. Persahabatnya Masya Allah mudah-mudahan Untuk selain entertainment selalu berkembang sukses dan jaya selalu. Amin. Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada mau spesial banget ya siang-siang gini dikasih tentunya vitamin bahagia ya Allah leslar melihat keromantisan. Kekiutan dan keharmonisan dari rumah tangga Leslar ini selalu membuat kita bahagia. Mudah-mudahan Leslar selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Masya Allah. Kita lihat juga persahabat ya momen ini diunggah kembali oleh akun Saberut dengan School Leslar. Banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan. Salah satunya dari akun H Kaniati mengatakan. Bismillah, ya Allah, semoga rumah tangga dan keluarga kecil mereka selalu dalam lingkunganmu Dijauhkan dari orang-orang yang berniat tidak baik dan dari hal-hal buruk Kebahagiaan selalu menyelimuti rumah tangga mereka selamanya. nyatir Amin, Allahumma amin Masya Allah banget ya, yuk sama-sama kita kompa Untuk selalu mendoakan yang terbaik buat rumah tangga Leslar Mudah-mudahan langgeng bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik untuk berikutnya juga para sahabat, ya, vitamin yang kita dapatkan juga nih dari BBL Masya Allah, ini unggahan dari IG-nya Kak Salsa ya, Masya Allah banget Ada sebuah kalimat di pasangan ini kok BT, wow Kok bete ya BBL dari ratu wajahnya, tapi sangat menggemaskan Semakin hari, semakin embul Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu BBL Dan menjadi anak yang soleh dan cerdas Momen ini pun juga kembali oleh akun Saboteng Leslar, kita lihat juga, ada kalimat komentar yang diberikan juga dari para fans, yakni dari akun Instagram, Asnawi Ahwia mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, tuh pipi embeng banget, matanya bel belok, terus bulu matanya sudah mulai tumbuh. Masya Allah banget ya, pasti bahagia banget Melihat BBL yang semakin hari semakin embul Kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari aku, Fidanala mengatakan Masya Allah, gemes banget itu pipi abang tumpah tuh. Masya Allah banget ya, memang luar biasa penyemangat warga konohan ini BBL Mudah-mudahan tetap semangat untuk mendukung Dan jangan lupa untuk mengvoting di Kiss Word 2022 Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan spesial dari Senandung Leslar mengunggah sebuah postingan foto bareng Rizky Pilar. Wah, akhirnya persahabatnya kesampaian juga nih admin satu ini berfoto bareng Papa Rizky Pilar. Mudah-mudahan. Tentu selalu sehat untuk mereka, amin Ada kalimat kapsen juga yang dituliskan Alhamdulillah, bisa ketemu kakak di Grand Opening Rajasi Maafkan tangan yang ngeblur katanya tuh, Masya Allah banget ya Bahagianya pasti Langsung bertemu Papa Bilar Masya Allah Luar biasa, mudah-mudahan sehat, bahagia Tentunya selalu mendoakan yang terbaik untuk mereka Terutama idola kesayangan kita Berikutnya juga perselapan ada kabar dari uh, RDS 971. Persebat ya, perhatikan ini mengabarkan soal idola kesayangan kabar eksis BBL mendapat kado stroller seharga Rp110 juta. Rupiah. Wow, fantastis banget ya. Dan di Sima, di kalimat caption yang dituliskan Muhammad Laslar Al Fatih atau BBL Anak pertama Rizky Bilar dan Leslie Gejora mendapat banyak kado saat baru lahir ke dunia. Bahkan tak sedikit teman mereka yang memberikan kado mahal untuk bayi berusia 1,5 bulan itu. Salah satunya hadiah mewah dari pasangan Crazy Rich Malang, Sandy Purnamasari dan Bilang Lydia Purnama alias Juragan 99 tak main-main. Hadiah yang diberikan berupa stroller mewah, keluaran brand Dior yang harganya setara mobil baru. Wow, Masya Allah. Harga stroller itu mencapai ratusan juta rupiah. Rizky Bilar yang membuka kado tersebut sampai terkejut, bukan kepalang. Wow. Sayang, ini kan ya Allah ujar bilal pada Lesti dalam kanal Youtube Rizky Bilar dikutip selasa tanggal 8 bulan 2, 2022 Menurut akun Instagram fashion Harga Stroll Dior itu adalah 110 juta rupiah Masya Allah, demikian itu keterangan pada akun Instagram tersebut Tersebut ya, ini sih luar biasa Alhamdulillah, suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang kita dapatkan Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang baik yang tulus mencintai Leslar, dan kita doakan selalu yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar dan tuntuk vitamin bahagia berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian Selain kabar komentar bagi mencapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh